Ma aku ingin bertanya, siapa itu Joram? Di keluarga yang menganut agama protestan Setelah aku lulus SMA, aku belajar perbandingan agama Aku pernah jadi guru selama beberapa tahun Banyak hal yang terjadi di Belanda, terutama dalam hidupku Lalu saat aku melihat secara keseluruhan, ketika berhubungan dengan Islam Aku aktif secara politik untuk partai kebebasan Aku menjadi anggota parlemen, dan pada akhirnya aku putuskan untuk menulis buku anti-islam. Yang awalnya penulisan buku anti-islam berubah jadi pencarian Tuhan, dan akhirnya membuat aku menjadi muslim. Sebelum aku menjadi muslim, aku penganut Kristen protestan dari gereja reformasi. Kami baca Alkitab, kami semua punya nama Alkitab, kami semua dibaptis, dan pergi ke gereja, dan lain-lain. Jadi kami penganut Kristen yang taat pada waktu itu. Tentu yang membedakan antara Kristen dan Muslim adalah aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tuhan. Dan secara filosofis, tentu aku yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Aku percaya pada kebangkitan dan penyaliban Yesus tentu saja. Dan aku percaya pada penembusan dosa. Tapi karena Trinitas adalah konsep yang sangat kompleks, baik kamu percaya atau tidak, tetaplah sangat kompleks. Karena apabila ada Tuhan di Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan abadi. Tapi kalau abadi, namun di saat yang sama juga meninggal. Tidak mungkin bisa abadi dan mati di saat yang sama. Seperti itulah ketika aku beranjak dewasa, 16 atau 17 tahun. Aku mulai menanyakan hal-hal seperti itu, sangat tidak logis. Aku bicara kepada banyak pendeta, mengkhotbah, bahkan rabi. Namun jawabannya aku dapat tidak cukup memuaskan, sehingga terasa sangat rumit bagiku. Dan pada akhirnya aku mulai ragu terhadap hal-hal seperti ini. Namun karena aku punya keraguan tentang Trinitas dan aku lihat tauhid keesaan Tuhan dalam Islam, ia terdengar lebih masuk akal. Lalu bisa di perjanjian baru, ada seorang pria yang mendatangi Yesus dan bertanya, apa yang paling penting dalam hidup? Bagaimana caranya aku memperoleh surga, dan dia berkata, "Ada dua hal." Dia berkata, "Di sini, oh Israel, di sini Tuhan kamu satu, perlakukan tetanggamu seperti kamu ingin diperlakukan." Jadi, aku pikir bahkan Yesus Kristus di sini, oh Israel, Tuhan kamu satu. Jadi, aku pikir seluruh konsep Tuhan bagi Muslim ini terdengar lebih logis, dan ini adalah konsep yang sama yang aku temukan di Perjanjian Lama dan Baru, dan aku tahu Kristen sebagai agama mengajarkan hal lainnya. Dan pada akhirnya aku mulai ragu terhadap hal-hal seperti ini. Apa sumber yang kamu pakai saat melakukan penelitian? Aku mulai menulis surat kepada beberapa pihak yang berwenang perihal keagamaan. Dan salah seorangnya aku kirimkan surat adalah Syekh Abdul Hakim Murad. Dan dia profesor dari Universitas Cambridge. Namun tentu saja semuanya cukup aneh. Karena aku masih aktif secara politik waktu itu. Aku menulis buku anti-Islam dengan tujuan anti-Islam. Dan aku bertanya pada profesor Muslim dari negara lain. Maukah kamu membantuku? <laughs> Menjelaskan, langsung menjawab banyak pertanyaan dalam diriku Tapi dia juga berkata, kamu harus baca artikel ini Baca buku ini, baca buku itu, tanya orang ini Jadi dia sangat lengkap memberikan penjelasan Lalu, Dan satu hal yang menurutku sangat bijak Oleh Abdul Hakim Murad Dia berkata, buku-buku yang kamu baca itu Pendapat anti-Islam ditulis oleh non-Muslim Dia berkata, kalau kamu ingin tahu tentang Kristen Kamu tidak akan baca buku dari ateis Kamu akan baca buku dari Kristen Mengapa kamu percaya ini? Apa saja argumennya? Jadi kamu juga harus seperti itu terhadap Islam Mulailah baca buku-buku Islam dari pengajar Islam, dari cendekiawan Islam, dan lain-lain. Apa yang paling mengejutkan bagimu ketika melakukan penelitian? Kisah tentang Hindun binti Utbah. Ada sesuatu seperti tombol, seperti aku harus berubah. Dan itu karena menurutku Hind, dia istri dari salah seorang musuh, Abu Sufyan. Dan dia memberikan uang untuk membunuh Hamzah an. paman kesayangan Rasul. Dan itu yang terjadi di medan perang, dia terbunuh. Mereka bahkan berpawai dengan telinganya dan memotong hidungnya dan hal buruk lainnya. Jadi Rasul tentu sangat sedih atas kejadian tersebut. Dan beberapa tahun kemudian dia menjadi berkuasa. Dia berkuasa di Mekah dan di sana ada Hindun binti Utbah. Saat aku baca buku ini, aku pikir oke okay, sekarang dia pasti disalib. Atau tangannya dipotong atau semacamnya. Namun Rasulullah berkata, saya tidak bisa melihat dia sekarang, tapi semua orang dimaafkan. Kalau kamu mau tinggal di sini dan hidup bersama orang Muslim, maka silakan. Jika kamu tidak mau, maka kamu boleh pergi. Namun pertemuan darah telah usai dan aku pikir dia telah dimaafkan. Kalau kamu bisa memaafkan seseorang yang membunuh keluarga, Terutama paman kesayanganmu yang bahkan berpawai dengan bagian tubuhnya Untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia mempermalukanmu dan semua yang kamu yakini Itu berarti kamu punya sifat yang luar biasa bagus Itu sangat spesial Sesuatu yang tidak kamu lihat dan itulah yang Rasul lakukan Karena aku sudah menerima bahwa Tuhan Dan sekarang aku berkata bahwa Muhammad adalah Rasul Kalau aku menerima Tuhan, Maesa dan Muhammad Alaihi Wasallam adalah utusannya Maka itu hampir syahadat Lalu aku pikir oke, okay, aku tutup dulu buku ini, berhenti Semua ini menuju arah yang salah dan tentu aku sudah bukan anti-Islam. aku simpan kembali semua buku, dan letakkan di lemari yang tinggi. Namun ada banyak sekali buku, dan banyak buku yang berjatuhan dari rak buku, dan salah satu buku yang jatuh adalah Quran. Dan ketika aku mengambilnya, tanganku berada di halaman surah 22 ayat 46. Isinya sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Dan aku mulai berpikir itulah masalahku. Karena bukan mata. Aku bisa lihat yang aku tulis sendiri. Tidak ada yang memaksa aku untuk menulis buku ini. Tidak ada yang memaksa kamu harus tulis begini atau begitu. Aku yang mulai menulisnya. Dan aku bisa lihat dengan mata sendiri. Namun aku masih tidak bisa menerima fakta. Dia adalah Nabi. Hanya ada satu Tuhan. Aku tetap tidak bisa. Jadi bukan mataku yang buta. Melainkan hatiku. Aku tidak bisa menerimanya. Menurutku, jiwaku atau egoku tidak bisa terima. Dan lalu aku berkata, Oh Tuhan, aku tidak peduli Tuhan dari Alkitab atau Quran. Berikan aku petunjuk atau semacamnya agar aku 100% yakin bahwa inilah jalan yang benar. Lalu semua kegelisahan dan permasalahan keraguan hilang. Seperti salju terkena matahari. Dan aku berpikir, ya aku seorang muslim. Lalu aku harus mengatakannya pada orang lain. Seperti apa reaksi orang-orang di sekitarmu ketika kamu menjadi muslim? Sebagian besar bereaksi sangat negatif. Tentu saja bagi banyak orang, terutama beberapa paman dan bibi, aku cukup terkejut. Mereka mendengarnya ketika ada di berita. Dan aku bilang ke ibuku dan dia mulai menangis. Dan istriku cukup terbuka. Ya, dia sangat santai menerimanya. Dia berkata, baiklah, kamu sungguh percaya pada Islam dan itu yang ada di hatimu. Siapa aku? Dan beberapa orang dari tempatku bekerja sangat agresif. Aku mendapat lebih dari 2.000 ancaman kematian. Itu adalah organisasi Kristen. Aku terlahir di keluarga Kristen. Aku dibesarkan dengan cara Kristen. Dan aku sangat berterima kasih atas semua hal baik yang aku dapatkan. Tapi itu bukan pilihanku. Dan sekali aku membuat pilihan, adalah menjadi Muslim. Dan itu adalah seperti kataku tadi, menurutku keputusan paling penting yang aku ambil dan itu keputusan yang aku lakukan dengan rasional. Aku tidak pernah butuh waktu bertahun-tahun untuk memutuskan sesuatu hanya menjadi muslim. Bagaimana perasaanmu ketika kamu sholat untuk pertama kali? Itu tentu saja, momen sangat indah, tapi juga sangat aneh. Karena sebagai Kristen tidak terbiasa berdoa seperti itu. Berdoa hanya dengan tangan. Dan mungkin dengan berlutut di depan, tempat tidur, atau semacamnya. Namun menurutku sangat indah. Kamu benar-benar bersujud. Kamu sungguh bersujud ke bawah paling rendah di hadapan Tuhanmu. Jadi menurutku itu sangat rendah hati, begitu indah. Dan tentu membuatku sangat bahagia. Harus menjadi yang terbaik di setiap saat. Karena hubunganmu dengan sang pencipta, dan karena fakta bahwa kamu diwajibkan sholat lima kali sehari. Jadi kamu selalu ingat pada sang pencipta. Sehingga membuat kamu lebih sadar, bahwa kamu punya Tuhan dibandingkan dalam Kristen. Seperti itu yang aku rasakan, dan aku sempat berpikir, lima kali sehari? Aku tidak bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi harus. Seperti terasa sulit di pikiran, tapi setelah aku menjadi muslim sama sekali tidak sulit. Aku ingin rekomendasikan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sumber terdahulunya di Martin Links. Buku yang tadi aku bicarakan warnanya hijau dan menurutku sangat penting agar orang-orang tidak langsung terjun ke Al-Qur'an. Karena itu buku yang sangat kompleks dan kalau kamu tidak punya orang yang bisa ajarkan kamu tentang yang kamu baca terutama sebagian besar orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, tidak fasih bahasa Arab, bahasa Arab kuno, jadi kamu baca terjemahan Al-Qur'an Ali bahasa dan sebagian besar bukanlah yang sesungguhnya tentu. Jadi aku sarankan agar orang-orang mempelajari siroh. Pelajari karakter dan kehidupan Rasul. Karena itu juga yang diajarkan oleh tradisi. Kehidupannya adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran hidup. Apa yang ingin kamu katakan sebagai pesan terakhir? Aku merasa jauh lebih bahagia setelah menjadi Muslim. Jadi aku ingin mengundang semua orang menjadi Muslim. Karena memberikan kedamaian pada jiwamu dan kedamaian pada hatimu. Agama yang benar. Seirama dengan hati dan jiwa. Setidaknya lihat dari sudut pandang Islam. Cobalah baca dan pelajari kehidupan Rasul. Coba pahami kepercayaan Muslim. Bukan perilaku Muslim. Karena banyak Muslim yang tidak menjalani hidup sesuai Muslim, termasuk diriku. Aku tidak selalu hidup seperti Muslim. Seharusnya aku lakukan, dan kita semua. Tapi kamu sebaiknya melihat contoh terbaik dari semua contoh, yakni Rasulullah. Dan kalau kamu pelajari hidupnya, mungkin kamu akan temukan arah yang menuntunmu pada kebenaran.